di sana, bagi tentara ya. Berarti uh, ya? Urus sih. kanan ya. tunggu tunggu tunggu tunggu. mana dia? kanan langsung. lewarkan lagi, oh ada duduk dia? deh, ayah. Ya. masuk uh, berapa makan sini? ini hmm. itu dia itu sana. nah terus untuk makan satu orang sini? Ya. tuh di, di belakang. iya. tunggu ya. tunggu biar atau nah, <tuh>. makan berapa di belakang? tutut taruh handphone, taruh handphone, taruh taruh Tempun, tempun, tempun. Ikut dulu. Tenang, tenang. Tenang. Tenang. Tenang, tenang sudah coba siap buka, buka siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap Ada siap siap siap siap siap siap Ah, diambil kuncinya ditahun, ya? nah, di tahan ya. Coba di dong, ambil lah. Lah, itu dulu. Ambil. Mana mana? Sini dong. Ha. Kau situ dulu, kok dengar enggak? Kerja. Kerja apa barangmu? Ya. Hei, hmm, dari siapa? Hei, dari, hey. dari orang mobil, Pak. itu gua ambil. Iya, iya, iya, iya, Pak. Ambil ambil. Emang belum, ya. belum. Ambil barang dulu. Ambil. sakit, Pak. Ini, Pak. Pak. Iya, Pak. Aduh, Mana barangnya? Mana? Cepat, cepat. Cepat. Kau mau kut Rumah. rumah. mana ah, Jujur aja lang. Sumpah, rumah. Sumpah apa, rumah sume, sume, sume buning, Ini rumahnya Suda, ini, nah. eh, tuh. Yo. Duduk. Ah. Daripada azab tak, kan? ya, bang, ah. Baru jujur aku Bang cuma siapa nih? Dari siapa nih? Nah, bang, nah, ah, dari siapa yang modal kok? Enggak di ya. Bang. Enggak di modali. Aku ku beli sikit-sikitnya, Bang. Berapa banyak kau beli dari mana? Hah? Dari mana? Beli dari, ah, Bang, yang menurut merantara aku supir, loh, Bang. Siapa? Dari siapa? Supir ya, Bang, yang merantara. Oh, udah berapa lama tinggal di sini? Saya tinggal di sini, Bang. Memang kampung saya di sini, Bang. Di sini di rumah ini? Oh, di rumahnya, ini, Bang. Hmm. Baru dua minggu, Bang. Emang dari sini, bukan? kan? Enggak, Bang. Jadi menongkrong-nongkrong di sini. Sama. Sumpir mana? Sumpir mana? Sumpir mana? Apa? Sama Katen, sama Katen. Hey, ini barangmu dari mana? Aku kan dari supir Bang di perantaraan aku beli di sini. Berapa banyak kau beli? Selamat. Belinya 2 jiba. 2 jiba. Ya, mana pasti 2 jibanya? Di rumahnya ada barang? Enggak ada kok, cuma itu Bang udah habis. Kapan dikasih dia sama kamu? Berapa hari? Plus seminggu lebih Seminggu lebih dikasihnya sama iya. kau? Berapa banyak dikasihnya sama gua kemarin? Terakhir oh, dua aja bang 2 dikasih sama kau Ini kenapa kok ada Rekening ini dikirim nih Pokoknya tadi suruh Nomor ngirim duit gitu aja Kau bayar ke situ Setoran kau Enggak, duit dari dia dikasihnya bang Kau setoran sama dia gimana? Kau beli bang Kau beli sama dia, berapa kau bayar? Uh, aduh bang sakit kali ini Kau langsung, uh, langsung bayar? Buka-buka? Iya bang Kau langsung bayar? Iya bang. Amankan dia kamu? Sure. Siap Amankan dia? Amankan yeah. si caldo? Apa, dan? Kita dari sana, narkoba -narkoba kampar, melakukan ungkap kasus narkoba. Nah, kita dapat informasi dari masyarakat juga pak tentang peredaran narkoba di sini. Masyarakat ada yang peduli terhadap peredaran narkoba ini pak. Dikasih tahu sama kita, kita lakukan penangkapan tadi kita amankan ini. Satu orang e, namanya Irul, ya. Kita tangkap dia lagi duduk di situ tadi pak. Dapat satu paket abu mana tabungnya dapat yeah, yang satu paket ini pak bawah dijatuhkan ya kemudian kita lakukan penggeledahan lagi pak di sini kemudian disimpannya di atas itu udah diakunya dapat mm. tiga paket lagi nih di dalam ini kemudian kaca pirek ada tiga unit dengan alat hisapnya itu di dalam ada pak John antara jangan enam sampai delapan baru mantap ini kalau lagi saya ke pintu tanya ke itu tunggu aja anggota situ tengok cuy ah ya Situ. Sampai lolok.